Kabeh ki dosinau ojo rumongso sob bisa rumongso, jadi ojo keminter. Saiki ki wong sombungki ono sebabesi cisuge jadi sumbung kuaso jadi sumbung ono wong sekti jadi sumbung sing paling bahaya ki wong alim jadi sumbung Liane dianggap kafir kabeh, melipun rokok kabeh saya harap orang yang sudah yakin masuk surga, tidak usah menuding-nuding yang lain masuk neraka. Kowe sing jelas melibu suarga, gak wis. Nek bocah-bocah, anak-anakku kabeh, kayak kita semua ini orang yang masih memohon kepada Allah, mudah-mudahan diterima oleh ridhonya dan dimasukkan ke dalam surga. Karena kita masih berjuang, kita tetap membangun Indonesia. Sing wis, ceko melibu suarga, gak wis, gak wis, rasa ngenteni suwe suwe Monggo, silahkan.